lameng dari kecamatan Kapuas Barat, kita berikan terutama Iberia untuk para pemuda pemuda pokok yang telah menghubungkan nama Pemuda Pemuda di 3 tahun 2015 jayalah pemuda, jayalah Indonesia